Amelia, gadis cilik lincanian, tak pernah sedih riang selalu sepanjang hari. Oh, Amelia, gadis cilik Ramani. Temannya Raya Oh Amelia Gadis cilik lincanian Tak pernah sedih Oh Amelia, gadis cilik ramah. Oh Amelia Gadis cilik lincah nian tak pernah sedih riang selalu sepanjang hari Oh. Di silik Rama.